Pasti bahagia sekali ketika warga Konoha bisa bertemu langsung Dengan idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Ini cedukan semalam persahabat Masya Allah bahagianya ketika foto bareng dengan Bunda Lesti dan papa Bilar Terlihat persahabat, idola kesayangan kita pun humble, ramah Dan attitude-nya pun luar biasa Kepada siapapun dirangkul Masya Allah, makin bangga, makin kagum dengan sosok Leslar, Lesti Rizky Bilar. Pemenin ini pun diunggah kembali oleh akun Santal Putih Bilar. Kita lihat kalimat caption yang ditulis di unggahan ini. Ku bilang aku iri sih karena bisa ketemu Leslar semalam mereka jalan-jalan kayaknya tuh. Masya Allah, perusahaan ben, selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapatkan cidukan dari Leslar family. Kita lihat di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon dan tanggapan yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram, Aigu Ustiyatin, mengatakan, Dia wanita beruntung yang udah bertemu dengan leslara Tunggu waktu kita bertemu, semoga Allah memberikan waktunya saja. Amin. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram, AniloveLL mengatakan, Aku juga iri, aku yang orang Bali aja belum bisa ketemu Leslah, Masya Allah, persahabat. Mudah-mudahan next, untuk warga Konoha bisa bertemu dengan idola kesayangan kita. Kemudian, persahabat, simak juga selanjutnya. Kali ini di Kak Bibo, kembali mengunggah video persahabat Bunda Lesti yang sangat luar biasa. Kak Bibo ini ngontenin Dede Lesti lagi staycation di Bali. Terlihat idol kesayangan kita begitu cantik, begitu luar biasa. Masya Allah, Bunda yang mudah-mudahan selalu sehat karena memang Bunda Lesti Kejora ini pantas bahagia. Masya Allah, kita lihat persahabat, kalimat yang ditulis oleh Kak Bibu: "Masya Allah, Dedek Lesti Kejora cantik banget, bandit banget, gak usah ngedirectnya." dan seru kalau lagi bikin video sama dede tuh bersahabat, nggak susah ngedayareknya dan seru kalau lagi bikin video sama dede luar biasa banget bro sahabat. semua orang saja betah dengan idola kesayangan kita yang asik, ramah, humble, pokoknya the best banget idola kesayangan kita. di postingan kabiwo ini pun tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari akun Lasty Fashion Abang bikin video lagi yang jadi model ayang bayi aku, Abang El pasti seru katanya tuh persahabat Doakan saja yang mudah-mudahan Ada vlog terbaru Leslar Entertainment yang di-up Kita juga makin penasaran makin gak sabar dengan kejutan Yang akan disuguhkan lewat channel YouTube Leslar Entertainment Selanjutnya disimbang juga bersahabat cedukan terbaru siang hari ini Idola kesayangan lagi pada meeting bersahabat ya, Masya Allah. Ini membahas tanah dan tentunya pembangunan villa di Bali. Doakan mudah-mudahan bersahabat, apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan, selalu dilancarkan. Hanya doa-doa baik yang kita berikan untuk idola kesayangan kita. Coba kita simak di beberapa tanggapan komentar. Di antaranya dari akun Tuti Fatmawati. Bismillah semoga berkah barokah apa yang rencanakannya sukses dan lancar, amin. Ada juga tanggapan lain dari akun Hakaniati. Masyaallah tabarakallah. Bismillah semoga yang direncanakan lancar apapun itu dilancarkan dan dipermudah semuanya sama Allah, amin ya Allah ya robbal alamin. Begitu banyak doa doa baik yang diberikan untuk Leslar Family. Selanjutnya para sahabat simak juga outfit Papa Bilar. Ini keren banget nih, kece banget persahabat ya Celana pendek yang dipakai oleh Bapak Bi Ini bukan kaleng-kaleng juga nih persahabat ya Harganya mencapai rp rupiah Wow, celana pendek saja 1 juta lebih persahabat Makin berkah barokah untuk rezekinya Mudah-mudahan selalu nular rezeki Dular kesayangan kita buat kita semuanya Sebagai fans yang baik, fans sejati yang selalu mensupport dengan Les Leslar Family